Ada salah satu orang yang bisa dibilang cukup mengagetkan, ya kan, berada di dalam line up untuk utama kali ini. Mereka ada siapa? Ada Zayz. Zayz yang benar-benar turun langsung bermain dengan teman-temannya ya. Welcome to the club, wow. bro. Welcome to the club dan kali ini sudah ada Esmeralda dan no juga Kaja yang akan dibuang oleh tim Geek Fam. Serangan EVOS Legend yang menjadi second pick kali ini, mereka langsung membuang Natalie Padahal Oji pengen lihat ada Nathalie lagi ya. Uh, ya yes, benar, tapi eh, memang uh, mau nggak mau mereka harus membuang Natalia ya. Kenapa? Uh -huh. Karena ini bisa dibilang salah satu kesempatan event untuk mendapatkan Nathalie. Mereka berada di first pick. Cuma uh, EVOS Legends pasti sudah mempersiapkan uh, sesuatu untuk melakukan counter ketika ada hero-hero uh, tertentu yang bakal diterima. Dan ternyata Selena lebih diamankan lebih dulu. Kita bakal lihat. Apakah Geek Fam, oh sangat berani sekali dia, dia langsung ke Shadow Picara Bruno Apakah Marsman menjadi pilihan? Karena uh, dari kemarin sebenarnya Marsman tidak terlalu menjadi pilihan Dengan adanya patch baru yang kita sudah miliki saat ini cikgu Ya, tapi langsung diganti kali ini shadow pick yang mengarah ke arah Valir Salah satu support yang cukup mengesahkan juga ya Dengan uh, sering tarannya dan juga dengan uh, uh, Kalau kita lihat juga sebenarnya dengan posisi yang cukup baik Ini Valir ini benar-benar sangat sulit ditangkap ya juga Ya, sangat se sulit ditangkap Valir ini bisa menetralkan dari gankingan atau serangan-serangan musuh jadi Betul, langsung oh, di cancel Dan Atlas, Atlas free kayak gini Atlas, terbuka, Atlas dari kemarin bener. itu benar-benar menjadi salah satu Ngomong yang sangat menakutkan uh. Atlas dan juga Kufra terbuka tapi lapu-lapu. Wah, enggak. Enggak joh. mungkin lapu-lapu kayak itu. bisa mungkin jadi opsional ya, enggak terlalu menjadi prioritas dalam dua pick pertama ini Mungkin lapu-lapu, uh, uh, mungkin lapu-lapu bukan prioritas, mungkin bisa di-pick di di kan ke-3 atau ke-4 nantinya gitu ya. Yes. Tapi kali ini sudah ada Kufra oh, yang, yang langsung diamankan dan juga Uranus. Yo, so, karena Zes dari kemarin uh, main Kufra mulu kalau lagi di rank-nya. Di historinya iya, ya. Iya, di, di rank-nya juga dia main. Uh, kurang -kurang, dan ini Uranus kayaknya yang pakenya uh, tahu kenapa. Aku melihatnya Uranus dipakainya sama Rek. Kalau ya? aku ya, hmm. sotoy. Tapi Link terbuka sangat bebas kali <laughs> okay. ini. Dari kemarin Link jadi salah satu momok yang menakutkan oleh para pemain dari tim. Uh, yang dipakai tuh Indonesia pake link kemarin ya kan? Tim Malaysia dan sekarang dipik oleh tim Malaysia. Tandanya dari tim EVOS Legends, dari tim Indonesia ini harus berhati-hati. Mereka udah melihat kemarin performa link itu bukan hanya dari segi planet saja, tapi memang karena adanya satu buah buff ya. Buff lah bisa kita bilang, peningkatan dari hero ya tapi sudah ada Claude sebagai marksman dari tim Epos Legend kali ini mungkin lebih mengamankan marksman yang uh, punya area of effect yang lumayan besar ya hmm. dan sudah Betul ada Baxia juga di tim Geek Fam berarti okay. masih terbuka atlas untuk kedua tim tapi mungkin kalau kita lihat Geek Fam tidak memperlihatkan atlas lagi semenjak dia udah punya Baxia dan juga cloud sebagai supportnya. Skaral dan di band. Iya udah di band kan. Hmm. Uh. Kira-kira sudah dibuang Esmeralda habis itu, dia offline apa? Jauh Head, maybe? Oh, Parsa, oke. Parsa-nya dibuang kali ini. Parsa. Mesti dibuangkan Parsa. Parsa memang cukup kuat sebagai magic dealer damage. Iya, karena apalagi di sama Cloud ya, itu bakalan... Wah, susah banget sih. Apalagi ada Kufra yang masuk, di langsung dengan Parsa dan juga Cloud. Tapi kali ini, Kiven benar-benar menutup chance untuk tim Evos lagi melakukan combo tersebut. Angela juga langsung dibuang. Oh, Chow kali ini. Chow! Chow walaupun... Uh, ah, Cow itu salah satu hero signaturnya Gustian hmm. atau Rek dalam ID-nya dia tuh pakai Cow berapa waktu itu ya? 2000-3000 udah siapa sih? Banyak dari di offline atau ya? Uh, enggak malah sebelumnya sebelum sebelum sebelum media dari tadi dulu dia main Cow itu sekitar 2000-3000 aku lupa 3000 3000 100, kan? Oh 3 1300 Oh 1300 Mengapa harus kata Profesor Faber? Ya kan 1300 sekitan nah, segituan lah. Nah itu dia memang jago dari dulu pakai Cow cuma nggak kenapa ya aku masih mikir yang makechop pendragor uranus ray nggak tau kenapa kita bakal lihat Your juga kan karena ini last picknya dia butuh satu buah support magical damage masih terbuka banget dari cesilian cesilian masih kebuka untuk seorang trexi dan juga tentunya untuk kali ini eudora eudora are you serious Nggak, nana, masih bisa diganti, nana. dan nana, kali nana, ini. Wow. Okay. nana, Wow. Oke. nana, nana, harusnya. Ruby dan juga Tamus nana, pilihan terakhir nana, nana, sedangkan nana, langsung menjatuhkan pilihannya ke arah nana, nana, nana, nana, menurut Oji? bagus bagus banget. Jadi hmm, kedua tim memang bagus banget sih pemilihannya dari GVM dia kuat banget punya link dan juga uh, kalau kita lihat Ubi yang memang sekarang juga udah kuat banget ya. Hmm, benar banget jadi gini, Simo, uh, mungkin reaksi itu kan dulunya seorang mid-liner ya. Jadi dia punya hero pool capability dalam menggunakan hero-hero Maggi itu kuat banget, dan kali ini dia pakai support dari Nana. Kita bakal lihat sendiri, di mana performa pertama dari Pendragon dan juga. Ini sebentar lagi kita bakal masuki match yang pertama, di mana tim Malaysia versus tim Indonesia untuk memperebutkan upper dan lower bracket. Apakah tim Indonesia mampu melaju ke upper bracket dari EVOS Legends? Wow, atau justru kita lihat kali ini dari giveaway malai mampu mungkin menambah memberikan satu poin terlebih dahulu, ya tapi yang pastinya siapapun itu kita harus tetap dukung Indo Pride ya guys that. jangan Let's lupa. Suggested langsung saja kita langsung masuk ke game kita yang pertama untuk match kita yang pertama pada hari ini. Yes, benar banget kita langsung saja masuk di mana? Kali ini bakal ada Geek Fam Malaysia versus Evos Legends. Dan sudah berada di mid ada Zeiss, dan juga Wan. Dan ternyata pergerakan salah. Rey kali ini yang makin menggunakan contoh tapi one by one situation. Dan Son bakal berada di arah bottom kali ini menggunakan Tammuz. Dan bakal coba dipaksa untuk mendapatkan blue buff nya. Ziz dipukul mundur terlalu sakit bakaran maut dari seorang Valir kali ini. Fireball nya benar-benar mengganggu dan Rumpel bakal coba ngebit ke arah satu buah. Serpan atau Duba. Iya dan kali ini buffnya bakal coba dideset terlebih dahulu. Masih berada di area buff. Ini rampol sudah mulai mengawalkan inisiasi. Tapi kita Tidak. lihat saya sudah mulai datang dengan bouncing ball -nya. Dan berhasil amankan oleh One kali ini. Yes, beneran. Bakal, bakal mundur kali ini dari Geek Fam Malaysia. nggak akan terlalu memaksakan setelah adanya tadi uh, bisa dibilang gagal ya. Untuk mengambil buff milik One. Yes, iya, tapi pendragono mulai datang kali ini. Kita lihat sepertinya bakal diharas balik. Dan kali ini Pendragon berada di garis depan. Pergerakan dari para pemain dari tim Geek Fam. Kali ini harus hati-hati. Mereka dibalikan keadaannya Ingat link tanpa buff Bagaikan sayur tanpa garam tanpa Bagaikan cimo tanpa dia Bagaikan motor tanpa ada yang ngeboncengin Ya kali okay. ini dan kalau kita lihat Mulai merusuh. Tapi sepertinya evos mereka nggak akan terlalu mengambil uh, Resiko ya, mereka kan membiarkan ya yaudah, tukeran satu untuk satu saja. Dan emblem nyawan ini yang benar-benar ngebuat aku sih ke surprise. Itu emblem jungle, dimana dia bakal wow. cepet banget kayaknya. Iya. Yep. Uh, pintar ya bisa dibilang ya, tapi bisa dibilang dari sisi lain ada plus minus. Oke, okay, Wan bakal cepet banget untuk farming. Tapi ingat, uh, dia kurang dari penetration, mungkin ada attack speed dari jungle cuma... Penetration dan moving speednya itu agak sedikit berkurang, dan cooldown reduction juga tidak ada. Berarti dia akan bermain mungkin lebih Dan dia, di arah atas, ternyata sudah mulai ada pergerakan dari tim EVOS Pendragon. Sudah, nama sih namanya susah banget? Pengen Dragon, pengen? Yes, Pendragon, ya, Dragon Dragon nya ya, pen, DRAGON. DRAGON pen, pen, pen, pen, eh, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, Oke okay, masih ada invansi alien dan oke okay, kita langsung masuk saja ke game kita bakal melihat sendiri gimana permainan dari EVOS Legends dengan adanya kos yang bertanding juga dan lihat di sini permainannya sudah mendapatkan first blood oleh tim Fam yaitu Rek harus tumbang kemungkinan di arah top lane tadi ya karena uh, pergerakan dari Rek itu di arah top dan sedangkan itu one ...bakal coba bener-bener melakukan rotasi para pemain dari tim GigFan. Mereka melakukan turtle untuk kali ini. Udah ada reaksi di sana, apakah Reksi bakal coba mencuri lagi kali ini? No, seperti tidak ada pencurian. Langsung ada ultimate dan ternyata Ars bakal coba dipaksa oh. The Wild Dragon. Langsung ke Ars, Ars langsung tumbang. Tapi Gig sudah gak punya energi kali ini, harus mundur dan rumpul. Bakal coba mengumpul-ngumpul eh, kali ini. Enggak, tapi dia bakal puter balik, Ji ternyata. nggak akan terlalu ini saja. Tapi kita lihat Zez sudah mulai masuk kali ini. Ternyata kena satu aja tapi gak ada follow up. Belum ada follow up Dagon kali ini bakal coba untuk merusuh saja. Oke, okay. teksi sudah mulai berjaga di arah belakang juga, tapi ternyata tidak berhasil. Diamankan buff untuk uh, tim Eva Saijan, malah berhasil diamankan oleh fix tidak masalah tidak bisa berhasil mendapatkan satu buah blue tapi di sini setidaknya Pain membuat waktu dari pergerakan seorang Ling agak sedikit terlambat. Serangan itu Son bakal cepet banget bebas untuk mendapatkan satu buah ah, turret di bottom lane. dan masih ada seorang Erek KT kali ini mencoba untuk melakukan clearing minion dan ternyata Son enggak sendirian. Eh. Oh, dia udah mulai stiker-stiker kita lihat di sini ya. Kita bakal lihat permainan dari Son yang cukup bagus banget di arah bottom lane. dia dapat asi satu tapi dia tidak terpick sama sekali. Iya, dia benar-benar menjaga lane dengan baik pedangan kita lihat di arah mid kali ini terkenal standar dari seorang Zay dan Rexi bakal menjadi berikutnya akan Rampel benar-benar mengharangi pergerakan dari seorang Rexi tapi ternyata masih bisa dikejar oleh Ling kali ini Zay harus mundur agak sedikit sulit dan nggak bakal bisa kemana mana Dua sudah mulai hilang dari EVOS Legends. Dua player dari Evo sudah hilang Dragon kali ini bakal coba menjadi pangsa oh, oh, oh, selanjutnya oh, oh. tapi lihat dia masih survive dengan Asik stack 20 dan masih ada flicker kali ini. Di arah bottom lane Rack berhasil mencuri satu buah hey. godbomb dari seorang sword. What a play from Rack kali ini di arah bottom lane. Ya, sedangkan One-nya di sini memang bagus banget ya. Dia berusaha untuk fokus, dapetin farming, terus menerus dengan Emblem Jungle yang tadi juga kita udah sebut ya. Sedangkan yes. di arah bawah Zone di sini bakal terpick off. One bakal menjadi korban berikutnya, oh tapi ternyata masih oh. punya battle melee sekali bali gocek kah masih bisa di sini warna play dari seorang Wan dan bahkan wits oh, masih cicil cicil tadi yang paling bagus adalah apa Rexy Rexy keluarin molinanya ya? Molina, ketika yes, ketika dia tahu fix kena Molina si Wan berani mundur deh soalnya dibilang chemistry gila-gila itu sebenarnya bisa dibilang hmm. mikro ya weh ya? mikro makro eh, makro makro yang bener-bener luar biasa chemistri nya dapat tapi warganya bakal coba untuk maksa dan ternyata retribusi berhasil didapatkan langsung ada tempat sobat tetapi ada oh, blazing dua karena soalnya CPC tidak terlalu banyak dan damage cukup besar ada Valir di sana harus mundur pemain dari Gengsi Rumpa Lantar solo game hotel juga double kill dapatkan long kill triple kill Oh This my is god one. Iwan Banggana kita lihat sini bakal coba untuk maksa lagi dapetin media Oh kah. my god Molina dan media oh no. enggak, ternyata, ternyata. artinya Pendragon berhasil mendapatkan satu wakil dan ini Sepertinya menjadi momentum untuk tim EVOS Legends untuk mendapatkan blue buff dari seorang Fix, harusnya. Iya, kalau ini coba dipaksa mundur, tapi ternyata yes, di reset. reset Dan kita bakal lihat sahaja. Fix sepertinya harus mundur, karena kalau tidak Fix bakal bisa ditumbangkan. Tapi One di Aramata Blend, wow. Blows, bener gak? gak dikasih ah, pulang sama sekali. Aku udah ngeliat dari mulai tim yang udah kehilangan tiga player, hmm. mereka itu bakal bisa diharas ketika blue buffnya muncul, dan bener. Dan EVOS Legends bener-bener memanfaatkan timing itu dengan baik gitu tiga langsung tumbang langsung mengamankan kalau nggak bisa dapetin buff-nya udah kita take down player -nya. yes bagus banget dan one juga bermain sangat objektif di arah bawah ini benar-benar dari info saja mereka tahu apa yang mereka lakukan mereka benar-benar okay. tahu cara Ziz. bagi tugas kali, kali ini. Kali bakal minta tolong. Hei, Dan seperti yang harapan hal-hal terhadap seorang Zeiss. Tapi One, berhasil mendapatkan bluebub-nya. Lagi-lagi wow, seperti yang udah itu aku bener -bener bilang. Ini sih. bahaya banget. Dimana seorang Ling tidak mendapatkan bluebub. Bakal sedikit sulit pergerakan untuk seorang Ling. Benar-benar banget. Dan yang terlebih lagi ya, One tahu. Dengan adanya uh, inisiasi yang dibuka sama Zis tadi, dia langsung melahap. Buff yang dimiliki sama link kali tapi lihat di arah bawah Jinx dia terpaksa dikeluarkan kali ini masih ada blaze, masih ada beta mirror sudah sakit banget damage-nya tapi kali ini one balik lagi yang terjadi komunikasi tadi ya sebenarnya mungkin dia kaget kali ya dikirain kalinya nggak muncul ternyata okay. dari rumput Ji ternyata di sana pergerakan dari one sedikit offside bisa dibilang iya. karena ada cover yang cukup baik dari para pemain Geek Fam Turtle fix Dragon langsung Dragon menuju Dragon. ke arah bottom lane karena dia tahu dia bakal bisa melihat dua player yang tertumbang dan bakal di pasawan juga udah gak punya purify. Mungkin beda cerita kalau One punya purify karena One bisa cabut. Setelah itu Zainz bakal coba objektif menuju ke arah turtle. Kali ini dan pedragon masih berada di arah top One by one situation cukup kuat untuk ini. Ini adalah debu seorang pedragon di official turnamen dari Moonton. Dan langsung menuju ke... South East, eh bisa dibilang ini bukan South yang Asia ya eh. Internasional Internasional uh, yes. inter Internasional, <laughs> aku British Alright <laughs> <laughs> Nah kalau kita lihat kali ini harusnya tetap ulang dari kedua tim Itemnya kita lihat udah ada Demon mm Hunter -hmm. Sword dan juga Golden Tank-tank garis depannya ya yeah. wow, Gold Coast Helmuth dan juga Indonesia udah punya Bruce Plate juga Itu bakalan tanky banget sih Yes, One udah punya, Buff Turtle nya bakal kuat banget Dan stiker M1 Uy, Juara jih, M1 Ngeri banget wow benar-benar mereka membuktikan mental sih di... itu itu kenanya di mental sih lebih karena di mental Tapi soal ada tekanan RS saya berhasil mendapatkan satu kali ini Jimor rumpel terkena damage cukup banyak Z masih bisa survive walaupun ada Pendrago di sini tapi tidak mau terlalu maju tapi lebih karena menurut dan ya. one by one situation berhasil mendapatkan seorang fix di arah top lane Wow, udah permainan 4-1 yang dibawakan oleh EVOS Legends kali ini. Givem benar-benar dibatasin pergerakannya tapi kita lihat. Oh, emang Fed need dari seorang Ruby kali ini. Zayz masih bisa mundur ke arah belakang dan lagi-lagi objektif berhasil diamankan oleh tim EVOS Legends. Yes, bener-bener EVOS Legends walaupun awalnya sedikit sulit tapi blessing duel oh, 15 2. miliar oh. ke arah belakang. 15 miliar. Oh Masih survive, Fedragon lebih memilih untuk ngasih hidupnya untuk seorang One. Dan ini bener-bener wow. what a play dari EVOS Legends. Itu ya. Kalau ngomongin pasangan, itu udah kayak luar dalem, oh, si tahu luar dalam Ji. First Legend kan? tuh kayak, udah tahu nih, apa yang harus dilakukan. Wah, Reksi, mulai-mulai mulai nih Reksi. Ini jem, jem, Indonesia, ini dia Indonesia dan Malaysia GeekFam. Bener-bener punya permainan luar biasa. Kenapa ini bisa aku bilang, uh, tim... Itu memang karena tadi momentum kehilangan tiga playernya aja, jadi dia udah gak usah ngapa-ngapain karena belum nya dicolong. Karena kalau tadi tiga playernya gak off, ini malah punya rotasi yang bagus. Dia bisa nahan lane, betul. Pendragun baru bisa dapetin turret kedua dari Geekfam setelah adanya team fight di arah bottom dia, dan juga di Mid. Bener banget, dan kalau kita lihat di menit ke 10 kali ini, fase berhasil memukul jauh. E, network net worth mereka berbanding delapan ribu kali ini. Dan mau gak mau mereka mengandangi gig Fam Sekarang-langsung sekarang, alang, so sekarang Karena ada Lord lagi yang sebentar lagi akan cha muncul The of Dawn Oke okay, Ternyata langsung menuju ke arah Lord Tapi sepertinya apa kan nunggu Enchancement Ench... Ench... Oh Britishnya Limpet ya, Ji? Wah parah, emang aku dari kecil ya tinggal di luar negeri jadi so literally witches gitu loh <laughs> Anak reaksel banget, dan kali ini one Dia langsung solo lord kali ini memang as Oh, Udah bikin Athena shield sih. Dia bikin atlet untuk tentu kali ini, Udah dia di absorb gak, juga ya. ya dia gak nunggu *enhance*, *enhance*, uh, *enhance* dulu. Lordnya, tapi setidaknya mereka bakal butuh *super minion*-nya, bukan terfokuskan terhadap Lordnya, sih, Tapi iya. *super minion* dari tiga lane yang berbeda Betul. karena posisi *kick Sekarang mereka hanya punya *hini biternya* saja. Mereka harus nunggu momentum dimana untuk mendapatkan *one*, membalikan keadaan. Jadi, di sini posisinya, *one* ini agak sedikit *fragile*. Kenapa *fragile* dia gak pakai *purify*, iya, dia. Sedatkan, Crowd control dari GeekFam banyak banget. Banyak banget.